melihat pesan yang sangat luar biasa pesan cinta dari Lesti untuk Rizky Billar persahabat ya tentu kita semua terharu persahabat ya mudah-mudahan ada balasan pesan cinta dari Rizky Bilar untuk Lesti Kejora kita wajib rendiga persahabat ya karya-karya dari idola kita tentu kita harus kompak dan selalu solid mensupport, mendukung buat Lesti dan Rizky Bilar Postingan tersebut persahabat ya, tentunya diunggah oleh Bang Aril dan ada caption dituliskan Bismillah takdir cinta tuh persahabat ya terharu masya Allah mengandung bawang kata para fans Leslar di kolom komentar persahabat ya mudah-mudahan tentunya Les dan bilang selalu memberikan inspirasi untuk banyak orang. Dan kita lho sahabat ya, komentar diberikan dari akun Kalina Andrea 15 mengatakan Gak sabar pengen denger lagunya, sih udah lama gak warni siap war streaming Udah berapa abad soalnya WKWK -WK tuh, sahabat ya Kode kita harus selalu kompak untuk trendingkan lagu-lagu atau karya-karya dari Lesti maupun Rizky Bilar Selanjutnya, juga sahabat, ya. Kita lihat ada unggahan dari akun Korean Korea Posting sebuah komentar, tentunya komentar ketika di vlognya. Lesti Rizky Bilal tentu ada, ibu ibunda Rizky Bilal juga di store. Sahabat, ya, komentar yang berikan dari akun Nanda Salsabella. yang mengatakan. Nggak bakalan jadi nikah, itu hanya settingan doang untuk naikin popularitas. Andai kata jadi, saya akan jalan kaki Surabaya ke Jakarta berlutut di hadapan mereka pas pernikahannya. Ini adalah kalimat komentar yang dituliskan oleh Nanda Salsabila. Yang mana tentunya, tidak akan pernah menikah nih, Lesti dan Sugi Bilar ini pesan dan nazar dia persahabat ya, akan tentunya jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta dan berlutut di hadapan Leslie Bilar pas pernikahannya kita ingetin ya, sontak di sini ada kalimat caption yang dituliskan oleh Korean Leslar, yuk bantu ingetin yuk kalau Nagih Nazar lovers udah biasa, yuk bantu yuk cari Instagramnya biar kita Nagih Nazarnya dia. Mungkin dia pengen jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta, yuk semangat jalan kakinya, tinggal hamil dua nih, harusnya udah start jalannya ya. Dia dari Surabaya, kawal, nanda jalan kaki dari Surabaya ke Jakarta. Wow, kita, kita lihat di kolom komentar tersebut, Di sini banyak sekali tanggapan juga persahabat, ya kita lihat di sini dari akun hikmah 73 Konoha mengatakan, Nah loh makanya hati-hati dengan jarimu ya Tuh persahabat ya Komentar lain juga diberikan dari akun Citra Samin 92 Mengatakan yuk bisa yuk dengan kekuatan leslar cari Yuk kasihan dia pengen jalan kaki soalnya Masya Allah <tentunya>, tentunya kita ingetin saja Nazar yang tentunya dituliskan lewat komentar Oleh Nanda salsabila persahabat ya ini salah satu netizen atau tentunya markonah yang tidak menyukai hubungan Lesti dan Rizky Bilar. Selanjutnya, persahabat Disney kita merasakan asupan vitamin bahagia dari channel YouTube-nya Bang Pilar yang tentunya memposting atau mengunggah vlog terbarunya. Masya Allah, persahabatnya melihat kegiatan kemesraan ini tentunya membuat kita semakin baper. Dan tentunya semakin bahagia Mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada leslah Pasabat, ya aduh. apalagi melihat tangan mereka Yang saling menggenggam dan dilihat les kejora. Tentunya memeluk dari belakang Luar biasa, Masya Allah Tentunya ini adalah salah satu momen yang sangat kita impikan persahabatan ya. Kebersamaan les dan rizki di kita masih menunggu kejutan dan kabar selanjutnya. Tetaplah tinggal channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru dan tentu terupdate seputar Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi